Sesuatu yang baru ataupun pekerjaan yang baru. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak. Yang meningkat keuangannya dengan mencoba hal serta pekerjaan yang baru. Pertama, support energi kepada zodiak. Yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak. Yang kedua, selanjutnya support energi kepada zodiak. Yang ketiga, Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang tampak, yang keuangannya meningkat dengan mencoba hal serta pekerjaan yang baru. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan, ataupun yang memperkuat ramalan zodiak yang keuangannya meningkat di tahun 2021, dengan mencoba sesuatu hal yang baru ataupun pekerjaan yang baru dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk zodiak yang pertama adalah Four of Cups ataupun empat diana. Untuk zodiak yang pertama yang mendapatkan keuangan meningkat ataupun keuangannya meningkat di tahun 2021 dengan mencoba usaha ataupun dengan melakukan pekerjaan yang baru. Di sini digambarkan satu cup berada di genggaman merupakan satu peluang usaha yang akan diambil oleh seorang Taurus Yang dimana disini digambarkan seorang Taurus akan mendapatkan peningkatan keuangan di tahun 2021 Dengan melakukan satu usaha dengan pekerjaan yang baru Dan untuk support energinya adalah Queen of Cup. Secara umumnya queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa dan yang sudah matang pikirannya Dan di disini menggambarkan Sosok seorang taurus merupakan sosok seseorang yang mengambil satu peluang, satu usaha yang baru yang dimana disini dapat meningkatkan keuangan seorang taurus di tahun 2021 dengan masukan yang diberikan serta ide yang diberikan oleh seorang pasangan kepada seorang taurus sendiri dan untuk kesimpulannya adalah The Hero Pen. Secara umum The Hero Pen itu di diartikan adat di sekadar tokoh agama, aturan disiplin orang yang berpengaruh, orang yang memberikan masukan dan orang yang menyetujui apa yang dilakukan. Dan jika kartu D kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan, seorang Taurus mendapatkan keuangan yang meningkat di tahun 2021, yang dimana di sini seorang Taurus mengambil satu peluang usaha, ataupun membuka usaha yang baru, yang dimana di sini didukung oleh seorang pasangan, dan disinilah seorang pasangan merupakan sosok seseorang yang sangat berpengaruh kepada Taurus, di dalam kategori keuangannya untuk meningkatkan keuangannya di tahun 2021. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Virgo atau ataupun empat pedang. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana disini di sini digambarkan zodiak Gemini akan mendapatkan peningkatan keuangan dan di sini dengan mencoba hal serta pekerjaan yang baru. Di sini juga digambarkan bahwasanya satu pedang itu berada di bawah tempat tidur merupakan peluang yang sudah Gemini dapatkan dan merupakan suatu ide yang sudah Gemini dapatkan untuk meningkatkan keuangan, serta di sini peluang tersebut, ia akan ambilan melakukan sesuatu usaha yang baru di dalam kehidupannya, yang dimana di sini akan berhasil meningkatkan keuangan seorang Gemini di tahun 2021. Untuk support energinya adalah King of One. Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa, seseorang yang... Lebih tua dari domini sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Gemini mengambil satu peluang, mengambil satu ide menyusun suatu rencana, dan melakukan sebuah pekerjaan yang baru, yang dimana di sini akan berhasil meningkatkan keuangan seorang domini Dan di sini, seorang orang tua, sahabat, ataupun seorang rekan Gemini selalu mendukung, memberikan masukan mensupport seorang domini untuk mendapatkan peningkatan keuangan di tahun 2021. Dan jika kartu Open kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seseorang tua sahabat rekan ataupun orang-orang terdekat seorang Gemini merupakan orang yang berpengaruh kepada Gemini untuk mendapatkan peningkatan keuangan di tahun 2021 dan untuk zodiak yang ketiga adalah dua pentakel ataupun dua poin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana disini digambarkan bahwasanya seorang Pisces akan mendapatkan ke Peningkatan keuangan dengan mencoba hal yang baru, usaha yang baru, serta pekerjaan yang baru. Tohokat itu, itu secara umum bisa diartikan keuangannya memang dalam kondisi stabil, namun mengambil satu langkah untuk mendapatkan peningkatan keuangan di tahun 2021. Dan di sini digambarkan peluang tersebut seorang krisis ambil dan lakukan, yang dimana di sini benar positif kepada keuangannya di tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya, final pentakel itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan seorang Pisces mendapatkan peningkatan keuangan di tahun 2021 dengan mencoba suatu pekerjaan yang baru, usaha yang baru, peluang yang baru, yang dimana di sini seorang Pisces selalu didukung, dibantu, serta diberikan doa, motivasi, dorongan dari seorang pasangan Pisces sendiri. Dan jika kartu Diroven kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan, sosok seorang pasangan merupakan sosok seseorang. Yang menjadi penyemangat seseorang yang berpengaruh kepada seorang PCS untuk melakukan usahanya dan disini usahanya akan berhasil, yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan PCS sendiri. Dan nah, untuk zodiak yang keempat adalah Nine of pentacle ataupun 9 poin Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra. Yang dimana di sini seorang libra akan mendapatkan peningkatan keuangan dengan mencoba hal-hal yang baru, pekerjaan yang baru, kesempatan yang baru di tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwasanya keuangan seorang libra akan meningkat drastis di tahun 2021. Dan di sini digambarkan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang libra di tahun 2021 akan membuahkan hasil yang maksimal, akan berhasil, dan akan berdampak positif kepada keuangannya. Untuk support energinya adalah. Queen of Sword secara umumnya, Queen of Sword itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Libra merupakan sosok seseorang yang mendapatkan keuangan meningkat dengan mencoba yang baru, pekerjaan yang baru, yang dimana di sini seorang Libra didukung dimotivasi oleh seorang pasangan, orang terdekat, ataupun sahabat-sahabatnya. Dan jika kartu day -open kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan. Sosok sahabat, kerabat, pasangan merupakan sosok seseorang yang sangat berpengaruh kepada seorang Libra Yang dimana sini seorang Libra akan melakukan sebuah peluang usaha yang baru Melakukan usaha yang baru, melakukan pekerjaan yang baru Dan apapun usaha yang akan ia lakukan di tahun 2021 Akan membuatkan hasil yang maksimal berdampak positif kepada keuangan kehidupan seorang Libra di tahun 2021 Dan di sini bisa kita simpulkan Empat zodiak yang mendapatkan peningkatan keuangan di tahun 2021 dengan melakukan usaha yang baru, pekerjaan yang baru adalah seseorang yang berzodiak Taurus, selanjutnya seseorang yang berzodiak Gemini, selanjutnya seseorang yang berzodiak Pisces, dan selanjutnya seseorang yang berzodiak Libra. Baik, mungkin cukup sekian dan saya tentang empat zodiak yang mendapatkan peningkatan keuangan di tahun 2021 dan mencoba usaha pekerjaan yang baru. Semoga bermanfaat.